lingkungan merupakan tempat berkelangsungan hidup bagi makhluk hidup manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya manusia juga lah yang selalu berperan aktif dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan meningkatnya proses pembangunan, penggunaan sumber daya alam pun semakin tinggi, dan lama-kelamaan sumber daya alam pun semakin berkurang. Maka itu, kita sebagai manusia yang berakal budi seharusnya kita bisa melakukan pembangunan dengan menjaga kesembangan antara pembangunan dengan lingkungan. Oleh sebab itu, untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan, mari kita melaksanakan pembangunan dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. video ini adalah bentuk kepedulian kami mahasiswa terhadap lingkungan sekian dan terima kasih